Yo, teman-teman, selamat datang di channel youtube Mitsuki Kajuto Ya, kali ini kita akan memainkan sebuah game baru, yaitu Tom and Jerry Case Kita langsung aja mulai Nah, untuk kali ini kita spesial Karena hari ini kita uh, Open facecam ya Jadi, seperti biasa Kita main langsung Oke, gitu ya. sebelum mulai main kita buka dulu uh, ininya event barunya ya. Ini saya belum mulai main dan baru mulai downloadnya. Nah kebetulan ini saya main di Android ya. Kita ambil-ambil dulu, oke. Okay, ini kita langsung mulai main, kita pilih jari ya. Oke, ini kita tinggal tunggu yang join, itu oh, yang mulai, oke. Okay. Kita ini uh, kucing warna hitam ya ini uh, ada skinnya kebetulan saya uh, gunakan skin robin hood ada detektif dan iblis dan ada juga yang uh, skinnya raja ya oke ini uh, kita nengok siapa paling cepat jadi ini skinnya banyak kebetulan saya pilih skin robin hood jerry Jadi ini kali pertamanya kita face cap, ya. Nah ini paling cepat lah. Jari si detik Ini sebenarnya gamenya sudah Jis. saya mainkan beberapa kali ya. Oke kita langsung mulai gunakan robot jari ya kita nyari ini jadi tugas kita nyari keju keju untuk dimakan atau ya. kalau kue itu tambah SP nah, kita nggak boleh sampai ketahuan sama si tom atau kucing baik itu kucing hitam kucing apapun kita nggak boleh ketahuan lah intinya ya kalau robotnya hancur ya it's okay gak apa-apa yang penting jangan kita tertangkap oke? Okay. kita kabur dulu okay. kita nyari apa yang bisa kita cari bawah ada orang gak apa-apa kita ke atas okay. ini kita punya udah hancur tadi ya teman kita. Nah. Kalau ada kotak-kotak itu kita buka ada nggak patah. Ini. Ini kita langsung ke bawah dah. Kita ke atas-atas lagi keju. Ini roket untuk ikat kita sebakkannya si kucing ya kita ke atas nyari keju dulu ini buka ada kebetulan ini saya mainnya menggunakan dan recordnya juga menggunakan hp ya kebetulan ya jadi mau nggak mau record pakai hp juga ya pakai dua hp jadi depan sini kamera di sini hp saya ya. Kucingnya datang, lempar kita. Ada sekarang ya, udah. Oyong lemparan kita udah pun oyong ya. Hmm. Kabur, kabur, kabur, kabur. Ayy, jalannya lambat. Si kucing lebih keceng, astaga! Tao yang makanan makanan. Hmm, salah tekan guys. Kita tertangkap. Jadi kalau yang jadi kucing itu sendirian ya, nggak ada kawannya, sedangkan yang tikus banyak jadi kita kalau main main dia ada kompetensi saja ya kita digantung di atas ini ni lampu kita ke atas Kita di atas lampu ya. teman kita berhasil menghancurkan dinding, tinggal menghancurkan dinding. Jadi keju udah dapat semua, tinggal hancurkan dinding dan kita kabur dan kita akan menang. Kita ke tempat dinding yang harus kita hancurkan. Jadi kita ke TKP, oke? Okay. TKPnya mana? sebelum ketik kita makan dulu biar kita nggak pusing lagi alias nambah darah ayo kita, nah, kita cari tempat yang untuk hancurkan dinding ya kita kesana dulu, oke itu dindingnya udah mau hancur, kucingnya diserang habis-habisan, oke kita hancurin dindingnya deh, kita lempar-lempar pakai buah tuh ada cooldown lagi jadi kita kita tidak bisa terus-terusan lempar sampai cooldown-nya habis kita lempar lagi yes akhirnya menang <SILENCIO> <SILENCIO> tapi ya performa kita paling rendah ya cuma 814 dan teman-teman kita di atas 1000 ya ada yang nyentuh angka 2000 ya. Kita kembali ke lobby dulu. Oke. Okay. Ini kita ambil label hadiah yang tadi kita menangkan. So untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Jadi buat teman-teman yang ingin mendukung channel ini caranya gampang banget cukup like jika kalian suka dengan video gameplay saya jika kurang suka silakan tekan tombol dislike jika berkenan silakan tambahkan komentar di kolom deskripsi dan buat teman-teman yang ingin memberikan support atau dukungan secara langsung bisa klik link yang ada di description box terima kasih